Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua, semoga kalian dalam keadaan sehat Jumpa lagi di video saya tentunya di channel youtube Kuliwan 8 Ini aku mau cerita tentang perjalanan hidup saya selama menjadi seorang Nah, Jordan, Jordan penduduknya mungkin lebih banyak daripada, hmm, mungkin kurang lebih, mungkin lebih banyak daripada Singapura atau Malaysia, mungkin sama kan? Saya juga tahu, tetapi Jordan itu punya keistimewaan tersendiri, dan di Jordan kita bisa me, uh, bebas untuk kita TKW, bebas pakaian, tidak mesti harus pakai jilbab, namun kita memang harus pakai uniform makanan bebas tidak seperti orang Arab Saudi dan mereka intinya mereka itu masih-masih ASEAN kebanyakan cara makan mereka juga oh ASEAN seperti misalkan mereka juga makan ikan, masanya juga masak biasa harus kebiasaan memang ada namun mereka pakai, makan pakai sendok tidak seperti di Saudi di mana orang Saudi kan pakai gini langsung pakai pakai tangan tapi mereka itu pakai sendok seperti kita ASEAN kebanyakan asik masih kayak ASEAN gitu jadi kalau makan nih ya, kayak oh, layaknya on oh, dimana tempat-tempat nasi itu tempat nasi lain tempat itu lalu makan pakai sendok diambil satu-satu piring gitu di Jordan nah te oh, terus saya di Jordan itu hampir dua tahun lebih dan Aku di situ di Jordan mendapatkan seorang majikan yang keturunan, oh, majikan perempuan yaitu keturunan, oh, Palestina, dan juga majikan, laki-laki oh, keturunan Masri, Masri. Dan aku banyak, cukup banyak di situ, pengalaman yang sangat indah di situ. Dan aku senang duduk di Jordan karena Jordan lebih bebas, darah dari, oh, apanya itu, dari jalan-jalannya itu lebih bebas dan Jordan itu oh, berdekatan dengan Lebanon jika teman-teman kenal jika kalian tahu oh, Lebanon yaitu Lebanon tentu dekat dari situ entah, eh, sekitar empat jam lah dari Jordan aman dan di situ juga ada Aqaba al-Aqaba jadi kita punya dua motor punya dua Oh apa namanya itu oh, bandara di situ yaitu itu Al Aqaba dan juga aman ya. Jadi saya datang dari Indonesia itu pertama itu naik pesawatnya so itu oh apa tuh bandara Al Aqaba lalu pulangnya itu baru aman baru bandara aman itu kan udah pulang gitu. Nah aku masuk di sana itu tahun 2000 tahun 2009 tahun 2010 awal tahun aku masuk ke Jordan nah di Jordan aku bekerja dengan gaji dolar jadi do, di Jordan itu gaji TKW dibayar dolar Amerika yaitu pada masa aku tuh 400 dolar harganya sama masih sama banyaknya cuman karena disitu dibayar karena dolar itu jadi 400 itu jadi sekitar 5 juta atau 3 juta atau empat juta tergantung dolar naik apa enggaknya tapi dolar dibayar sebenarnya mata uangnya mereka itu dinar jadi dinar dinar itu lebih tinggi pun tinggi tinggi oh, mata uang itu dinar itu ke daripada hmm, riak daripada real real gitu hmm. Pengalaman saya, pengalaman saya dikerja di Jordan itu, pengalaman yang indah, yang terindah kerja di Jordan itu adalah aku bisa datangi salah satu museum, bukan museum ya, salah satu danau yang bersejarah, yang seluruh dunia itu mengenal danau itu khususnya buat kita orang muslim. Danau itu ataupun laun itu adalah bahan -um itu adalah salah satu pengalaman yang yang saya da -oh simpan dan itu adalah momen yang indah yaitu saya bisa melihat danau ataupun bahar -um mayat yang namanya yang artinya yaitu laut mati dan aku bisa mas dan aku datangi laut mati karena kebetulan majikan suka wisata dan setiap hari area itu hampir beberapa kali aku datang ke sana itu dan aku bisa minum airnya dimana disitu, di mana di situ oh, menurut kepercayaan orang muslim jika kita minum air laut yaitu bahrel main itu adalah bisa mengobati hati kita karena itu adalah bersejarah memang pada masa aku di pondok pesantren masih sekolah tugas, itu guys itu Ustadz Ustadz aku namanya Ustadz Imam dari Jawa itu Oh pernah cerita tentang Bahrain May karena itu memang penuh sejarah dari Bahrain May itu kita itu bisa melihat salah satu api yang dimana menurut mereka itu gunung-gunung Yerusalem jadi Kenapa Palestina dijajah oleh oleh apa ya siapa yang menjajah itu Palestina yang bom itu yang sering siapa itu Israel ya Israel ya menjajah Palestina Kenapa karena sebenarnya karena itu pembatasan tanah Yerusalem itu itu sangat tipis guys, jadi aku punya ceritanya ini, aku tahu jadi itulah makanya kalau aku ini orangnya walaupun aku jadi babu, tapi aku juga memetik beberapa momen ataupun peristiwa ataupun pengalaman-pengalaman yang saya karena saya pernah sekolah, jadi selama aku sekolah karena sekolah pesantren itu guys kita itu dicerita saat diceritakan tentang perjuangan Nabi Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam dan kalau masalah agama pasti kita harus, harus pasti kita diperkenalkan nama daerah seperti Jordan, Amman, Oman, Qatar terus dimana mana itu yang perjuangannya Nabi Rasulullah pasti dikenalkan sama kita. Tapi pada masa aku di pesantren itu aku belum tahu. Aku hanya mendengar cerita Ustaz. Tapi belum bisa membayangkan salah satunya itu Bahrel main itu. Ustaz Imam pernah menceritakan bahwa ada Bahrel main itu kenapa terjadi itu karena ada masa Nabi Luk kalau nggak salah. Kalau nggak salah Nabi Nuh apa Nabi Luk. Pokoknya punya cerita itu dimana mana sebenarnya itu air danau. Namun dibelah dibelah mungkin menjadi seperti air laut padahal itu tidak ada gelombang jadi itu tidak ada mata air tidak ada sambungan dari mana tapi dia bentuk danau namun dia asin kenapa dibilang bahrin maik karena tidak satupun ikan di dalam danau itu di dalam laut itu asin dia asin airnya ketika ada om ada ombaknya itu ada riaknya itu kalau bahasa itu ada riaknya itu ada ombaknya itu ketika saja ada angin kalau ada angin itu pasti ada gelombang itu pun tidak segitu banyak jadi dia kayak ada danau cuman dia asin jadi namanya bahar main atau Bexdar gitu lalu itu aku datangi itu guys. Jadi itu adalah pengalaman yang terindah banget bagi saya dan di beberapa kali saya datang ke sana dan di situ dibangun Marriott. Di situ dibangun Marriott dan di situ juga ada salah satu museum Nabi. Tapi saya nggak tahu Nabi apa, tapi disitulah ada museum dan semua wisata itu bisanya datang ke sana, bule-bule pun datang ke sana. Hmm, airnya itu dipercaya untuk mengobati penyakit misalkan kita penyakit kulit bisa dan itu tidak sembarang orang datang ke sana ke bawah karena kita itu ada di tepinya laut itu ada dibangun bangunan bangunan yang rumah-rumah mariot namanya itu mariot dimana di situ itu di mariot ini lah orang pendatang datang di situ ada kayak Kayak tenda-tenda gitu, kayak pondok-pondok itu di tempat itulah tempat orang santai sambil minum kopi. Nah, malam itu biasanya malam kesana berkunjung itu ada penari. Dan penari itu saya setahu saya dulunya, oh, pada saya masih sekolah itu di imam, imam, pak imam menjelaskan kepada saya itu, oh, dibangun marion itu di barion itu, itu penarinya itu adalah pondan, zaman dulu, zaman dulu namun sekarang ketika saya sudah tahu sudah datangi di sana dan saya sudah lihat pasti sudah saya benar-benar kaki saya kedua kaki saya sudah nginjak di sana itu dan bukan bukanlah seorang pondan namun memang benar seorang perempuan menurut uh, majikan saya itu katanya dia asal dari Masri orang Mesir orang Mesir dia dia cantik dan montok dan juga lansing dan dia penari di situ ada yang dia naik ke atas jadi tempatnya itu ada gunungnya guys jadi itu bukit-bukit loh bukit-bukit dikelilingi bukit, -bukit, dikeliling bukit dan bahren main itu dikelilingi bukit jadi jadi kami arahnya itu arah arahnya kak saya bisa bayangkan itu kalau dari jordan itu dari aman itu aku itu masuknya ke sebelah kiri jadi sebelah kanan itulah kelihatan gunung ataupun api merah api merah yang dikeluarkan oleh salah satu itu Yerusalem jadi dekat di sana jadi itu yang mereka kenapa orang Israel itu oh apa namanya kenapa Israel itu oh sangat oh meribut itu tanah tanah miliknya Palestina karena memang itu pembal dekat pangan jadi bayangkan aja itu kita dari bahan itu kelihatan pembatasnyaannya bukit jadi orang Jordan itu bukan bukitnya kayak kita di Indonesia bukit yang betul tinggi-tinggi bukan yang di kalau kita di Indonesia itu kan bukitnya itu ada kayu-kayu kita nggak bisa lihat Enggak, itu bukit yang gersang gitu nggak ada tumbuh-tumbuhan selain mereka Pak, menanam di situ hanyalah seperti Pak kelak anu itu oh, korma tidak ada bisa tanam di situ, cuman itu zaitun, zaitun palingan itu mereka tanam di situ di pegunungan itu dan itu akan tumbuh. Nah itu salah satu pengalaman aku yang uh, uh, yang paling indah, dimana aku dulu masih sekolah itu aku diceritain sama Ustaz Imam. Namun secara nyata aku sudah melihat bahwa itulah keadaan Bahrain Maid, dimana disitu tuh asin, airnya asin dan tidak bisa masuk satupun ikan. Jadi maka oleh sebab itu dinamakan bahril main karena itu mati. Tidak ada kalau dimasukkan ikan di situ mati ikan itu. Gitu guys. Itu pengalaman aku di Jordan. Selain itu juga aku juga om um, aku juga bisa datang di Jordan itu ada jaras. Jaras itu namanya di situ adalah tempat perkebunan perkebunan di mana itu bukan kayak kita di Indonesia perkebunan ada kelapa ada sawah ada segala bukan tapi mereka di situ itu biasanya di situ itu adalah tempat itu di mana mereka itu biasa orang kaya kaya itulah yang beli tanah di situ yang tempat perkebunan mereka yang ditanam di situ adalah buah-buahan seperti korma korma tidak hidung korma di situ nggak ada di situ ditanam cuma oh, zaitun, kiar ataupun bermacam sayuran dan buah-buahan seperti <tuh> anggur, anggur itu paling banyak di situ anggur. Oh, ya buah-buahan bermacam apel, anggur, oh Din, pokoknya seperti buah-buahan selain tamir tamir itu korma itu tidak hidup di situ setahu aku dan aku udah pergi sana itu aku melihat karena kebetulan majikanku itu punya kebun di situ beberapa hektar itu milik dia banyak sekali zaitun dan juga banyak juga itu apa namanya itu buah-buahan apel kalau musimnya itu majikanku tidak beli itu loh tidak beli anggur karena kita petik sendiri itu itu salah satu pengalaman yang terindah karena dilihat tidak ada saya jumpai, saya pergi di Oman tidak ada saya jumpai, saya pergi di Dubai juga enggak ada, cuma di Jordan itu. Nah yang kedua aku di Jordan aku bebas pergi ke mall, itu hal yang indah juga buat saya di Jordan. Ketika majikan kasih aku gaji aku bebas pergi karena aku mengadai koma karena aku tidak kabur di situ majikan majikanku ini ibarat seperti selebritis Madam Natalie Addo Itu dia salah satu Oh apa namanya itu Oh kalau ibarat kita itu dia cover majalah Jadi dia itu foto majalah Dan juga majikanku ini pernah masuk majalah Dan dia juga pernah masuk TV Riyadh Eh bukan TV Riyadh, TV Iraq karena dia punya penyakit kanker, dia punya penyakit kanker rahim, sehingga dia diekspor, diekspor itu penyakitnya ke media sosial dan ditanya, jadi dia itu diagung-agungkan majikan pun ini diagung-agungkan sebagai kita, di, karena di joran itu adalah ada perlindungan perempuan, kita di Indonesia kan ada perlindungan perempuan, di joran juga ada, ada hak-hak perempuan ada di situ, jadi au oh, majikan itu pernah sakit kanker rahim di di dokter dokter itu sudah mempositifkan dia itu akan meninggal namun dia berusaha untuk berusaha berusaha lalu sembuh dari penyakit itu nah dia jadikan motivasi untuk perempuan semua perempuan oleh sebab itu majikan itu suka wisata bahkan suka Amerika di Amerika itu ada anaknya Rania Abdul disitu suaminya juga disitu di Amerika lalu yang kedua itu pengalaman, itu beberapa jadi pengalaman saya itu ya pergi ke bandel main, itu sangat indah menurut saya. Gimana saya dulunya masih sekolah, saya hanya mendengar ceritanya, saya tidak bisa bayangin dan Jordan begitu indahnya. Dan juga disitu orangnya juga begitu baik Menurut aku, aku di kan itu sangat baik dan bebas Aku boleh pergi kemana Dan yang indahnya lagi yang paling menarik disitu itu Ketika aku itu disuruh jualan Jadi majikanku ini kan jualan aksesoris guys Jadi majikanku ini gak ada kerja Tapi dia punya jualan aksesoris Ibaratnya di pasar malam Aku disuruh majikan Jualan di Mekamol Jadi namanya itu Mekamol Mungkin sampai sekarang juga ada, masih ada itu, maka namanya itu aku di situ dititip untuk menjaga aksesoris, tapi bukan di, di toko ke dalam. Cuman kalau ibaratnya, kalau kita di Indonesia itu ya di di meja-meja aja, jadi kita setiap hari itu pun pergi ke sana, lalu depat lagi barang-barang dan masukin lagi ke anu tuh, ke troli. Aku disitu disuruh jualan sama majikan karena majikan pergi, lalu aku di beberapa kali setiap hari minggu aku disuruh jualan. Aku disitu banyak teman di situ bebas saking bebasnya juga. Aku disitu banyak teman. Cuman di situ yang tidak yang sangat menyedihkan majikan tidak bolehkan aku pegang HP yang ada kamera dan aku masa itu memang bodoh. Aku juga tidak begitu uh, kenal Wifi, nggak tahu, aku juga nggak begitu kenal Facebook di Jordan itu pada tahun 2010 itu loh, sampai tahun 2011 akhir tahun itu. Aku tidak kenal Imo, aku tidak kenal WhatsApp, Aku selain HP jadul itu dikasih majikan dan itu aku hamilir pun majikan doang satu jarang aku nirpon ke Indon palingan SMS doang ketika aku nir dan itu itu hanya itu yang saya sisakan dan karena sekarang aku bebas pakai HP segini apa begitu ke YouTube juga itu aku menyesali juga pada masa aku di Jordan itu memang aku nggak ada enggak mau gitu majikan sarankan aku belilah HP yang ada kamera ada Facebook anaknya si hamude anak bujang dia itu punya anak bujang di situ juga ada Wifi mak justru aku udah keluar ini udah saat ini baru aku sadar bahwa itu yang sering saya, saya lap lamp itu berarti wifi <laughs> itu masa-masa itunya guys aku jadi kerja di Jordan itu memang tunduk kepada majikan apa yang disuruh majikan aku memang HP aja juga HP jadul dan aku nggak pernah ngomong ke kesana kemarin karena aku memang suka majikanku suka shopping jadi aku ikutan shopping udah bahagia aku jadi aku lupa dengan segala HP segala macam lupa aku nggak kenal namanya Facebook nggak kenal iMo nggak kenal segala macam kenal aku di Jordan selain HP jadul HP jadul yang enggak ada kamera ya ngerti lah kalian nah hmm. hanya itulah yang saya saksikan bahwa disitu itu enggak memang memang mungkin kalau sekarang ini aku udah pintarkan pastilah padahal oh, ada wifi majikan deh itu anaknya itu baik sama aku dia pernah tawarkan kamu belilah HP oh, apa namanya itu HP Oh, ada kamera, ada WiFi. Saya kasih kamu dan WiFi gitu, kata lihat. Tapi aku gak get, pernah paham WiFi itu apa, faedahnya apa, gak ngerti aku. Yang... Nah, <tik> <susuk> hmm. aku pernah, buruknya <tik> itu di Jordan itu aku pernah ganti majikan, jadi gaji majikan pertama itu aku tidak cocok, jadi majikan yang ngambil aku, karena di Jordan itu tidak syarikat, jadi di Jordan langsung majikan yang buat kita bisa, jadi majikan yang aslinya aku itu tidak cocok, dan disitu aku benar-benar seperti, karena aku juga belum bisa bahasa Arab, jadi aku juga kurang pemahaman dengan bahasa Arabnya dia. Ketika aku, aku disuruh ngambil ini aku ambil itu, aku disuruh ngomong aku bisa sedikit bahasa Inggris aja berlepotan pula itu majikan pun berlepotan. Jadi salah pemahaman di situ aku sempat stress banget itu yang paling jelek itu yang penyedihkan banget. Tapi pada masa setelah itu mungkin bukan rezeki aku di situ, aku kembali ke kantor. Yang paling jeleknya itu aku dimarahin di kantor, tapi nggak sempat dipukul lalu aku ganti majikan nah majikan kedua inilah aku bertahan sampai habis kontrak selama 2 tahun tiga bulan lalu jump up ke Indonesia lalu aku datangi lagi negara satu ini di Jordan. Jordan terus aku datangi lagi aku diberangkatkan dari PT Abdillah lalu terbang ke Dubai aku diambil dari agen al Aluzen yang pemiliknya itu adalah Filipina aku masuk di situ dan aku merasa kalau di Dubai enggak ada pengalaman yang indah karena di Dubai itu aku oh, tidak berhasil juga oh, malah aku itu dikirim ke Oman di Dubai yang indahnya itu mungkin karena aku bisa jalan ke Sarja di Dubai aku keserja aku di, kebetulan aku dapat wajikan juga itu adalah salah satu kerja istilahnya kalau bahasa kita itu pegawai jadi dia itu sering ke kantor ke negara-negara lain dan aku di bawah lalu aku disitu situ pengalamannya cuma itulah sih melihat museum di mana museum itu ada kita juga Ada kita Indonesia ada bendera kita Indonesia di di situ terus jadi nggak ada pengalaman sih kan menurut aku nggak ada pengalaman yang terindah di Dubai itu malah menyakitkan di Dubai menyakitkannya aku dipukul sama agent aku itu karena agent itu bukan agent kita Indonesia agent itu kan miliknya orang Filipin jadi bergabung aku di situ aku bolak itu dari majikan itu majikan pertama itu selalu aku dapat yang nggak baik guys lalu aku nggak betah aku balik ke kejor ke, ke Uh, agent dan aku dipukul sama agent sampai aku ditarik ditarik kepalaku dan orang Filipin juga memukul aku ditarik bajuku di, di pokoknya di sini itu di agent itu sudah pernah ditangkap ditahan agent itu yaitu Oh uh, si Baba Samir Baba Samir itu istrinya orang Indonesia si tetah namanya di sekarang dia mungkin enggak tahu di mana umurnya Insyaallah masih panjang umur mereka Nama suami itu Samir orang Masri orang Mesir, dan si Ahmad namanya yang satu izin saya itu yang yang ngurus saya itu Ahmad. Si Ahmad itu udah pernah ke Indonesia. Si Ahmad itu istrinya orang Filipin, dan itu dua orang itu pelaku itu paling jahat sama TKW dan sudah ditangkap dan dipenjara mereka karena mereka menganiaya si teman saya itu orang Filipin si namanya hmm, siapa namanya lupa si Erna si Erna ini kita nggak tahu dia gila atau gimana saya pun sempat kisah sama dia aku juga dipukul ketika itu aku bolak tiga kali aku gagal itu dapat majikan dan gagal terus aku balik lagi ke kantor dan aku dipukul sama-sama si Ahmad tapi Pak Samir sama si Ahmad ini kan pak si Ahmad ini kan megang untuk uh, Oh, orang Filipin karena istrinya kan orang Filipin lalu Pak Samir ini megang Indonesia cuman entah kenapa ejen aku Indonesia ini ngirim aku itu sama si Ahmad padahal si Ahmad ini si Ahmad udah pernah sih ke Indonesia cuman dia berusaha untuk ngambil oh, pembantu itu dari Indonesia sebenarnya oh, Pak Samir inilah ejen kami dari Indonesia itu tapi aku enggak jatuh ke tangan dia tapi Pak Samir itu selalu bela aku, karena aku dapat majikan itu dikasih bekas majikan orang Kenya, di mana di situ sudah jelas nggak baik aku dimasukin lagi ke situ, jadi Pak Samir itu bela aku, tanpa tidak ada Pak Samir itu aku dipukul sama namanya si Ahmad itu, <tuh> aku dipukul, dan ditendang baju aku dibuang sama ejen itu, memang Allah alhamdulillah itu ketangkap keduanya itu, karena begini. Aku terus si Ahmad ini larang aku kerja itu selama satu bulan aku nggak kerja di kantor aku di renca, rencananya aku mau dipulangkan ke Indonesia tapi juga nggak dipulangin aku sudah nggak dikasih majikan <tuh> jadi aku tuh direncanakan untuk di, di transfer ke ini ke Oman aku dicari majikan tuh ke Oman jadi udah di luar kalau sudah dibawa ke Oman itu sudah di luar tanggung jawab dia Aku masuk, aku selama satu bulan di situ ada si Erna itu buat ngula, dan di situ kita nggak tahu aku pun, aku, tapi sama aku si Erna itu ngomongnya baik, tapi ketika sama ngomong sama agent itu dua agent itu benar-benar nggak -benar baik kayak gila gitu, dimana dia buat masalah, dia buang air ke tempat tidur lah, segala macam, dia buat harakan bahkan dia kebetulan itu kan gedung gitu, agent rumah agent itu di gedung tingkat berapa itu dari tingkat tingkat 20 puluh kalau nggak salah dia berani lu keluar dari jendela kebetulan jendela itu enggak ada pagarnya enggak ada besi dia keluar dia memasak manjat itu ke kamar sebelah si orang kamar tetangga nah sisa dia buat harangkan gitu buat takut-takutin sesamir ini eh jadi dia jendela enggak justru dia buat masalah itu Ejen itu marah pukul dia pokoknya terjadi Pak sampai dia bengkak selama satu satu bulan itu aku udah larang Pak jangan dipukul dia nanti bapak kena kasur. tapi sudah nggak bisa karena nggak tahan emosi dipukul dipukul sampai dia berdarah sampai semuanya itu lalu salah mereka pula dia sudah bapak belur selama hampir satu bulan satu minggu itu hampir dua minggu lah kalau nggak salah dia udah biru matanya mukanya udah kayak gini beluka, dia nggak makan dikasih makan ada tkw di situ lainnya selain aku juga ada kami salah satu saksi yang perbuatan mereka kalau aku aku nggak mau di, di karena pak samir itu aku kasihan sama pak samir dia juga kan belain aku karena istrinya kan si Teta, orang indonesia aku nggak aku dipanggil polisi oh ditanya apakah benar ini penganiaya dua orang ini penganiaya salah satu ini orang Filipin Banat Filipin aku cuma menjawab aku tidak tahu tapi sebagian Filipin itu mengatakan dia ada di situ aku juga di situ bilang kak orang ini bilang kamu ada di ruangan aku aku bilang aku tidak ada tahu masalah karena aku tidur pada masa itu aku tidur Aku mau ngomong begitu aja, karena aku nggak mau salahkan Pak Sandi. Ketika itu, pokoknya hal buruk aja di Dubai itu. Hal buruk banget. Bukan aja ke, ke mbc -nya. Oh, MBC, apa namanya itu ambisi ambisinya nya orang, orang Filipina, tapi setiapnya nggak mau. Sementara mukanya itu sudah terlanjur diobatin dulu, kata si Teta dulu. Tapi Pak Samir itu gila, sudah stres juga dia, dibawalah ke kantor si Erna ini. Karena kan rumah itu, hostelnya itu sama antara kantor itu tidak tidak dekat jauh. Di dia di kantor, nah di kantor dia Pak Samir kami semua turun, dianya tidak turun. Ketika dia turun, kami turun, dia buka jendela, dia teriak help me hey everybody help me help me Di situ banyak orang ada polisi kan di kantor itu ada polisi di luar di luar help me help me dia teriak-teriak nih -teriak. Pak Samir sudah nggak bisa Pak Samir itu pura-pura gini lembut pernah habis-hati ah. bilang tidak bisa orang sudah banyak datang melihat itu ditanya, what's happening, what's happening, orang ditanya, lalu di Ih, ditangkap di depan saya, langsung Pak Samir itu di depan saya kami lima orang, orang Kenya, orang Kenya dua, aku orang Indonesia satu, orang Filipina satu, jadi lima orang, ah, masih ada lagi di ru di rumah, ada lagi enam orang, jadi banyak TKW di situ yang dikumpul, tidak bisa kerja jadi aku itu, itu pokoknya pengalaman buruk aja di Dubai itu, tidak tidak ada dapat payahannya dan sangat buruk aku juga dipukul, nah, jadi saksi juga terjadinya penganiayaan sama TKW Filipin itu, aku dipanggil ke kantor polisi oh malam kami di, di sama polisi ditanya kalian termelihkan gak kejadian oh, perempuan Filipin itu dipukul sama dua pelaku agen ini. Aku mikirin, karena mikirin hatinya Teta, terus aku kasihan juga sama Pak Samir, Pak Samir juga belain aku. Begitu aku tidak memberikan statement satupun, tidak memberikan saksi apapun. Tiga kali aku dipanggil polisi, tidak memberikan saksi apapun. Jadi itu momen ini menyedihkan aja itu di Dubai itu. Aku dipanggil polisi sampai polisi perempuan itu ngomong kamu harus jujur. Kalau kamu tidak jujur, kamu yang kena kata dia kan polisi itu ngomong dan aku tidak terpengaruh dengan apa, aku nggak pernah pengaruh, aku cuma menjawab. Ketika kejadian itu aku tidur. Ketika, setiap ditanya aku, aku ngomong. Set, ketika kejadian aku tidur, karena dia nggak bisa tidur. Menurut aku si Pak Samir nggak bisa tidur karena si Erna juga nggak bisa tidur sehingga kami pun terganggu. Maka terjadilah seperti saya nggak tahu. Saya ngomong begitu di depan polisi. Tiga kali saya ditanya, saya selalu jawab. Saya tidak pernah melihat dia dianiaya Saya tidak pernah tahu dia dipukul, karena pada masa itu aku lagi tidur. Tidak bareng sama dia. Memang aku tuh tidur tidak bareng sama dia. Tapi aku tahu kejadian, karena kadang siang dia dipukul, kadang pagi dia dipukul, pagi sirna itu udah terlihat-terlihat. Oh, oh, jadi kan terganggu orang. Jadi dia buat harakan aja memancing pak Sanir itu melakukan hal yang itu biar dia itu pulang gratis itu dia ngomong ke aku seperti itu hmm, oh di situ aku sangat tidak ada faedahnya aku datang ke dubai itu ke dubai itu jujur aku mendapatkan perlakuan aku dipukul juga aku jadi saksi pepe ya. di situ lalu aku pada masa itu karena aku nggak mau jadi saksi itu aku bilang sama Teta Teteh tolong aku, aku pergi aja datang majikan itu aku berangkat secepatnya untuk ke Oman. Dia tanya aku kamu ha, kamu dapat majikan itu di Oman bagaimana? Kamu mau pergi apa enggak? Saya enggak mau cari masalah kamu karena kamu di sini pulang aja ke Indonesia. aku bilang enggak aku mau ke Oman aja karena di Indonesia itu diproses lama udah satu bulan loh aku di situ diproses, diproses lama aku enggak bisa nanti terjadi lagi kayak ya masalah karena polisi itu selalu manggil aku tinggalkan saksi itu berapa saksi itu harus ada harus ucapan saksi itu sementara si kenya itu udah meng, udah memberikan juga saksinya kesaksiannya itu dia melihat memang dipukul kayu dicambak dipukul pisau dia punya dipukul dengan tanah tangan berkali-kali sampai setiap hari malam Anak itu kesaksian mereka, sementara aku ditanya kesaksian aku tidak. Lalu ditanya orang itu, mm -hmm. ketika polisi itu nangkap si Samir, yang satunya itu si pelipin yang satu yang kerja di kantor itu langsung telepon si Teta. Teta, suami kamu udah ketangkap, anak buah di situ tuh harus diopor di, di, di ke tempat lain. Jadi kan, mm -hmm. ya janin ini banyak salurannya Padahal, ada sekitar enam orang, ketika kami kantor itu ada enam orang lagi yang belum, yang tinggal di kantor itu dengan ligat, data itu langsung over ke kantor lain jadi ketika polisi datang ke tempat itu, semua kosong jadi itulah yang beratnya, jadi jadi kami aja lima orang ini saksi Kalaupun ada orang itu enam eh, orang otomatis kan banyak saksi saya enggak nggak dipentingkan. tak cuman karena lima orang ini ajalah kami yang datang ke kantor si Filipin yang ada di kantor tahu bahwa sisa sudah ketangkap mama si Ahmad lalu nelpon si Teta pasti polisi datang ke tempat itu untuk selidiki tempatnya. Lalu Teta cepat enam eh, orang itu Indonesia di situ ada ada lewati, terus orang Filipina juga ada, terus orang Kenya juga ada itu cepat dioper ke kantor tan ke kantornya agen satu lagi untuk di, supaya tidak diperpanjangkan orang supaya nggak kena banyak orang. Jadinya cuma lima orang inilah saksinya termasuk saya dan saya berapa kali dipanggil polisi, nih pak ditanya polisi jawaban saya itu tuh aja tidak berubah. Aku dinasihati sama Teta, apapun ditanya polisi, kamu jangan pergi, jangan ngomong, ngawur, jangan ngomong banyak, kamu jauh aja, kamu tidak tahu, kamu tidak tahu, kamu tidak tahu. Oke, itu aja berulang setiap polisi jawab, tanya saya polisi perempuan, polisi laki-laki saya jawab, saya tidak tahu. Saya ada di tempat, tetapi pada masa kejadian pemukulan itu aku tidur, aku tidak tahu, aku tahunya dia sudah seperti itu selalu saya mengutip pertanyaannya polisi sih tahu bahwa saya tuh bohong tidak jujur karena si kenyanya itu kenyanya itu kan marah sama orang ejen itu makanya mereka tuh ngomong aku ya, kamu, kamu bilang lah kamu bilang saksinya kamu bilang kalau kamu bilang, bilang, bilang apa kamu bohong kenapa ah saya bilang biarin kan di saya bilang biarin aja di situ aku dioper deta dengan secepatnya daripada aku juga capek malas itu jadi ngomong sama aku di aku di ke Oman lalu di Oman apa sih di Oman aku mendapatkan salah satu pengalaman aku di Oman karena di Oman itu ada banyak sekat di Oman itu kayak kita di Indonesia aku sebenarnya pengalaman aku di Dubai itu hanyalah melihat negara Dubai aku menginjak kaki di Dubai lalu aku pernah jalan-jalan ke sana ke gitu di Dubai menikmati indahnya pantai Sarja <coughs> hanya itu indahnya tapi tidak ada faedahnya menurut aku tidak ada faedahnya memang aku bohong waktu aja di situ malah aku jadi saksi oh, kejahatan orang Ejen malah aku juga pun dipukul Ejen tapi kalau di Oman, ketika itu aku dioper ke Oman, aku dapat pengalaman di Oman itu, pengalaman yang terindah itu jalan-jalan juga, di Maskal. Maskal. Hmm, aku itu di, di, aku bisa melihat aja negara Oman. Bagaimana? Aku melihat negara Oman itu sama negara kita sendiri, negara kita di Indonesia, di mana ada, ada hutan, terus ada oh kebun, aku melihat kebun, kayak... Kita di Indonesia pokoknya deh ada pohon kelapa, ada laut, ada kapal, ada bidu, ada sampan, ada ada speakboard. Jadi kita boleh jak, pergi ke sampan ke laut naik sampan atau ada pak memancing di di danau ada telur penyu. Kalian tahu venue kan? Kalian kalau tahu venue juga. Nah, itu pokoknya itulah indahnya itu. kalau aku bisa hmm, mengetahui hmm. Oman itu berarti begini-begitu. Itu hanya itu. Tapi kalau keuntungannya sih, nggak ada aku untuk. Karena gaji aku di situ di Oman tidak dibayar. Oh Hanya beli tiket. Aku pun hanya sembilan bulan. Langsung aku pulang ke Indonesia. Jadi, aku datang ke Dubai itu tidak menguntungkan bagi saya. Tapi menguntungkan buat agent. Mungkin inilah hikmahnya di sekarang aku, aku sekarang keluar dari ejen itu, karena dulunya juga aku pernah kasar dibuat ejen. Gaji aku tuh tidak dapat. ikut semuanya hanya tiket langsung aku pulang sampai di Bandara Indonesia itu orang pemerintah yang bayarkan aku tiket untuk pulang ke ke tempat aku. Nah.